Baiklah, persahabat Leslar, dimanapun kalian radio untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bang Bimino akan memberikan informasi terbaru seputar idola kita. ke Kabar pertama, persahabat, dia ada sebuah unggahan momen spesial. Di vlog channel Youtubenya Fresh Dik Production Ketika Lesti dan Rizky Bilar dikasih Games Pertanyaan persahabat ya Dari Dede daerah ke juara, pertanyaan untuk Rizky Bilar Kalau ada tawaran Main film dengan bayaran Mahal tapi aku harus Beradegan ciuman Dengan lawan jenis kamu izinin gak Tuh pertanyaan khusus Buat kakak Rizky Bilar ya <laughs> Dan tentu Rizky Bilar gak izinin do Isi tercintanya Untuk bermain film Apalagi ada adegan Ciuman persahabat ya. Postingan ini jadi pas kembali Oleh agung Resian ke Leslar 24 banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Nur Siva mengatakan dalam kolom komentar yang aku tangkap justru ini pertanyaan mengarah ke Dede Kak terus terus diizinin gak sama papa bilar cuma Dede bacanya kurang aku jadi sih kakak nangkepnya dia gitu gak sih tetap persahabat ya tentunya poinnya Idola kita Leslie Kejora itu tidak diizinkan untuk bermain film, apalagi ada adegan ciuman oleh kakak Rizky Billar tidak diizinkan. Itu fix sahabat ya. Idola kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, kebahagiaan dan selalu dalam perlindungan. Mudah-mudahan kekompakan dari fans sejati selalu solid mendukung yang terbaik untuk mereka berdua. Amin. ya Rombal alamin. Dan ke kabar berikutnya Persahabat tidak ada ya, kabar terbaru juga di sore hari ini. Wah, wow, ada sebuah unggahan dari IG-nya Pak Cito Persahabat ya. Di situ ada sebuah video Bang Lintar yang sedang mengantarkan Ibu Bosni untuk ke studi RCTI ya. Wow, masalah banget ini diunggah kembali oleh akun Family. Filmly underscore leslar23. Banyak juga nih tanggapan komentar yang diberikan Yakni dari Agung Ira Wahyuni2101 mengatakan dalam kolom komentar Dedek sendiri dia di RCTI hingga sama Bilar Bilar lagi syuting JWB Oh bersahabat ya hari ini kakak Bilar itu syuting JWB2 Dipastikan sepertinya Kakak Bilar tidak bisa menemani Dede Elasti, tapi banyak sekali Pengawal yang tentu Melindungi idola kita, ada Bang Boril Ada Lintar, ada Ayah Kejora juga sepertinya Dan kita lihat di jawaban komentar Dari akun BattleGuest660 Sama Boril, sama Bapaknya, sama Kak Novi Sama Novi juga, tuh. wow Banyak banget ya pengawal Leslar Alhamdulillah selalu dikawal dengan tentunya pengawal yang sangat super ketat nih Masya Allah, luar biasa Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Siti Nuru 78 Selama aku juga kok, selalu mendoakan yang terbaik Semoga acaranya lancar, begitu juga dengan Papa Bilar Tetap semangat syutingnya, amin ya rubang alamin dan selanjutnya komentar lain diberikan dari Angkun akun AltingFatimah71 Lesti nggak sama Bilar juga pengawalnya banyak Mungkin Bilar nanti sore nyusul Kalau Lesti kan harus GR atau Gladius Resik dulu Makanya datang duluan tuhan sahabat ya mudah-mudahan saja Kakak Rizky Bilar itu tentunya menyusul ke lokasi Lesti Keciora nih tentunya di RCTI Persahabat ya Dan untuk berikutnya perhatikan Ini rakyat terbaru dari kakak Bilar Yang diunggah oleh Uya Mungzi persahabat ya Pengawal kakak Bilar Sudah dipastikan hari ini kakak Bilar itu sedang syuting persahabat ya tuh Mudah-mudahan diberikan kelancaran Kemudahan dan tentu diberikan kesehatan untuk kakaristi pilar Amin Ya, robbal alamin banyak sekali semangat yang dikasih nih untuk kakak bilar dari fans sejati. Ya, dari akun Instagram dan Tas Salam underscore mengatakan semangat Papa BBL. Masya Allah banget ya, selalu banyak doa dukungan dan support untuk idola kesayangan kita. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Aai 8024 mengatakan semangat kerjanya Papa Utun Masalah banget ya berikutnya juga Komentar lain diberikan dari akun bunga citra citra citra.citra.7374 Kakak gak nemenin dede dong Kalau syuting keting persahabatnya mudah-mudahan saja Nyusul ke studio RCTI Untuk kakak Rizky Bilar persahabat ya Doakan saja mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan dan kok kabar berikutnya, ada unggan spesial terbaru dari Bang Ariel juga nih Bang Ariel mengunggah sebuah postingan foto bareng kawan-kawan akrabnya nih Wow, kita lihat di kalimat cancel Bismillah bersua dengan para penggede road manager Indonesia Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin Amin banget Pak ya, Masya Allah mudah-mudahan Tetapi tetap optimis, dukung idola kita, membawa piala penghargaan malam hari ini Mudah-mudahan juga kita mendapatkan kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan patengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh